Bekasi adalah salah satu wilayah yang memiliki sejarah panjang... ...dalam perkembangan wilayah di negeri ini. Di sinilah pernah berdiri satu kerajaan besar yang bernama Tarumanegara. Satu kerajaan kuno yang pernah menjadi penguasa Nusantara pada tahun 358 Masehi. Kerajaan tua ini adalah merupakan cikal bakal atas berdirinya kerajaan Pasundan. Dalam manuskrip peninggalan prasasti Tatar Sunda kuno yang ditemukan di beberapa tempat yang disebut Daya Sunda Sembawa atau Jayagiri, di mana nama tersebut adalah sebutan Bekasi tempo dulu sebagai ibu kota Kerajaan Tarumanegara 358 sampai 669. Luas kerajaan ini mencakup wilayah Bekasi, Sunda Kelapa, Depok, Cibinong, Bogor hingga ke wilayah Sungai Cimanuk di Indramayu, Jawa Barat. Tarumanegara merupakan kerajaan tertua kedua di Indonesia setelah Kutai berdasarkan keterangan para sejarawan. Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota Bekasi mencatat bahwa letak Daya Sunda Sembawa atau Jayagiri sebagai ibu kota Tarumanegara adalah di wilayah Bekasi sekarang ini. Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya pada tahun 395 434 Masehi. Di mana pada saat itu dibawa kekuasaan Raja Purnawarman yang merupakan keturunan ketiga dari Raja Kerajaan Tarumanegara. Purnawarman adalah raja yang memimpin rakyatnya dengan bijaksana, hingga Tarumanegara berhasil menguasai 48 kerajaan daerah. Wilayah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara meliputi hampir seluruh Jawa Barat. Selama berkuasa, Purnawarman dikenal banyak membuat prasasti yang berisi perjuangan dan pencapaiannya. Daya Sunda Sembawa adalah daerah asal Maharaja Tarusbawa pada tahun 669 723 Masehi, yang merupakan pendiri kerajaan Sunda dan seterusnya menurunkan raja-raja sampai generasi ke-40 yaitu Ratu Ragumulia pada tahun-tahun 1567 sampai tahun 1579 Masehi menjadi Raja Sunda Kelapa yang disebut juga Kerajaan Pajajaran, yang terakhir. Bekasi merupakan wilayah yang tercatat sebagai daerah yang banyak memberikan menyimpan informasi tentang keberadaan Tatar Sunda pada masa lampau atau zaman kuno. Dengan bukti ditemukannya empat prasasti yang dikenal dengan nama Prasasti Kebantenan. Keempat prasasti ini merupakan keputusan atau piteket dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi, Jaya Dewa tahun 1482-1521 Masehi yang ditulis dalam lima lembar lempeng tembaga. Sejak abad ke-5 Masehi pada masa Kerajaan Tarumanegara, pada abad ke-8 Kerajaan Galuh dan Kerajaan Pajajaran pada abad ke-14, Bekasi menjadi wilayah kekuasaan karena Salah merupakan satu daerah strategis di mana sebagai penghubung menuju pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta. Selain keberadaan Kerajaan Tarumanegara, Bekasi juga memiliki sejarah panjang dan penuh dinamika. Ini dapat dibuktikan perkembangannya dari zaman ke zaman, Sejak zaman Hindia Belanda, pendudukan militer Jepang, Spain pada masa perang kemerdekaan Republik Indonesia Di zaman Hindia Belanda, Bekasi masih merupakan kewedanaan distrik termasuk Regensap atau sekarang disebut Kabupaten Mister Cornelis Saat itu, kehidupan masyarakatnya masih dikuasai para tuan tanah keturunan Cina Tionghoa. Kondisi ini terus berlanjut sampai pendudukan militer Jepang, pendudukan militer Jepang turut merubah kondisi masyarakat saat itu Jepang melaksanakan japanisasi di semua sektor kehidupan dengan melahirkan pahlawan nasional asal Bekasi Kiai Haji Nur Ali. Nama Batavia diganti dengan nama Jakarta. Regensub Mr Cornelis menjadi Kenjati Negara yang wilayahnya meliputi Gun Cikarang, Gun Kebayoran, dan Gun Matraman. Apalagi, Bekasi menjadi salah satu daerah tertua di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus tahun 1945 struktur pemerintahan kembali berubah namakian menjadi kabupaten gun menjadi kewodanan, san menjadi kecamatan damkun menjadi desa kelurahan saat itu, ibu kota kabupaten jatinegara selalu berubah-ubah mula-mula, di wilayah tambun lalu ke cikarang, kemudian ke bojong, ke Dung gede pada waktu itu bupati kabupaten jatinegara adalah bapak rubaya suryana atamir harja tidak lama setelah pendudukan belanda kabupaten jatinegara dihapus Kedudukannya dikembalikan zaman regen sap Mr. Cornelis menjadi kewedangan. Kewedanaan bekasi masuk ke dalam wilayah Batavia and Omelanden, maka sampai saat itu sebagian bekasi sebelum adanya otonomi daerah, bekasi yang berbatasan dengan Jakarta Utara masuk wilayah hukum Polda Metro Jaya. Batas Bulak Kapal ke timur termasuk wilayah negara Pasundan di bawah Kabupaten Karawang, sedangkan... Sebelah barat bulat kapal termasuk wilayah negara federal sesuai Staatsblatt van Nederlands Indië 1948 nomor 178 negara pasundan. Kini, Bekasi terbagi menjadi dua wilayah kota Bekasi dengan kabupaten Bekasi. Kota Bekasi terbagi 12 kecamatan dan 56 kelurahan. Sedang kabupaten Bekasi terbagi menjadi 23 kecamatan, 180 desa, dan 7 kelurahan. Dengan perkembangan terkini, Bekasi memiliki geliat dan bangun dari tidur panjangnya, hingga menjelma menjadi daerah pilihan bagi masyarakat yang ingin memiliki tanah dan bisa membangun rumah, maka akan pastinya bergeser ke wilayah Bekasi. Demikianlah sekelumit sejarah Bekasi, yang merupakan wilayah yang memiliki sejuta informasi sejarah tanah Pasundan. Bagaimana pendapat Anda?